Rigat Angkatan Laut Pakistan Zulfiqar berlabuh di Saint Petersburg dan siap untuk berpartisipasi dalam Parade Navy Day Parade atau Hari Besar Angkatan Laut Rusia. Navy Day Parade juga akan diramaikan oleh puluhan kapal perang, kapal selam dan pesawat tempur Rusia. Perayaan tahun ini bersamaan momennya dengan peringatan 325 tahun pendirian Angkatan Laut oleh Kaisar Peter I. Peter Veliki. Kapal perang yang dinamakan dari pedang milik Ali bin Abi Talib ini, dibangun bersama oleh perusahaan galangan kapal asal China, Hudong Songhuasik Building, dan KS dan EWLTD, dari Pakistan. Sistem yang diadakan oleh pemerintah maritim rusia di kawasan St. Petersburg ini sangat aman.